Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung menggencarkan monitoring harga barang kebutuhan pokok, termasuk cabai. Jelang Hari Raya Nyepi Tahun Barusaka 1945 pada 22 Maret mendatang, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional terpantau stabil, hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, salah satunya cabai rawit merah. Berdasarkan hasil monitoring harga dari dinas kooperasi, UKM, dan perdagangan yang diterima Nusa Bali, Minggu, 12, 3, harga cabai rawit merah di pasaran mengalami kenaikan menjadi Rp72.500, padahal pada pekan lalu di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah besar di pasaran justru turun, saat ini dijual Rp32.500 per kilogram, padahal pada pekan lalu Rp35.000 per kilogram. Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan Badung Iwayan Widiana, mengatakan harga kebutuhan pokok di Gumi Keris saat ini relatif stabil jelang nyepi. Kalaupun ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan, tidaklah signifikan. Seperti harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp 72.500, padahal sebelumnya antara Rp 65000 hingga Rp 70.000 per kilogram. Tapi kami akan terus pantau harganya di pasaran untuk mengantisipasi terjadi lonjakan harga, tegas Widiana. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 Maret 2023. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.